Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda anak mualimah Mualimah akan menjelaskan sedikit Contoh perkalian dan pembagian pecahan campuran Nah untuk nomor satu, Mualimah coba perkalian pecahan campuran Nah ini adalah pecahan campuran Untuk menyelesaikan pecahan ini Ubah dulu pecahan campur ini menjadi pecahan biasa Caranya tiga dikali dua sama dengan 6 Ditambah 1 menjadi 7 sehingga ini menjadi 7 per penyebutnya tetap 3 maka 7/3 kali 3 13 25 sehingga ini menjadi 5 per 3 Nah, Sudah sama-sama menjadi pecahan biasa, maka ini bisa langsung kita kalikan. 7 kali 5 yaitu 35 per 3 kali 3, 9. Nah, jika penyebutnya pembilang lebih besar daripada penyebut, maka ini dapat kita ubah menjadi pecahan campuran. Nah, caranya... Ini 35 dibagi 9 yang mendekati itu adalah 3 3 dikali 9 adalah 27 35 dikurang 27 adalah 8 Nah, sehingga jawabannya ini menjadi Hasil bagi 3, sisa ini 8 menjadi pembilang per 9, penyebutnya tetap 9, maka jawabannya adalah 3, 8 per nomor 2, 1, 1 per 5 dikali 2, 1 per 2, nah lanjut saja ya. 5 15 1, 5, Ditambah 1, 6, Sehingga ini menjadi 6 Per 5 Kali 2 x 2, 4 Tambah 1, 5, Sehingga menjadi 5 Per 2 Nah ini ada pecahan yang bisa kita sederhanakan syarat menyederhanakan adalah Pembilang dengan penyebut Nah, di sini yang bisa kita sederhanakan yaitu 5 dan 5 Nama dibagi 5 5 bagi 5, 1 5 bagi 5, 1 Nah, selanjutnya 6 dan 2 Pembilang 6 dan penyebut 2 sama-sama dibagi dua. Enam bagi dua, tiga. Tiga. Dua dibagi dua, satu. Dua, satu. Sehingga dapat kita selesaikan. Tiga dikali satu, tiga. Per satu dikali satu, satu. 3 dibagi 1 sama dengan 3 3 per 1 itu sama dengan artinya 3 dibagi 1 ya Nah. Selanjutnya, pembagian pecahan campuran Kita lanjut ya 8 kali 2, 16 tambah 1, 17 17 Per 8 17 per 8 Dibagi 3 kali 1, 3 Tambah 1, 4 Oke, Jadi 4 Per 3 nah, Selanjutnya 17 per 8 Kita ubah bagi menjadi kali. Kali. Pecahan berikutnya diterbalikkan menjadi 3 per 4. 17 kali 3 sama dengan 51. 8 dikali 4, 32. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, maka ini kita ubah menjadi pecahan campuran. Caranya 51 dibagi 32. hasilnya 11 kali 32 32 kurang satu kurang dua kan tidak bisa maka satu dipinjam dari 5 satu menjadi 11 5 menjadi 4 11 kurang dua adalah 9 4 kurang 3 1 sehingga jawabannya menjadi 1 19 per 32 dua 32. Baik demikian penjelasan singkat dari Maulimas, Semoga dapat dipahami Mualimah Sudahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh